Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengecek update secara manual di PS4 ya, jadi mungkin kalau update-nya itu nggak muncul Misalnya saya update Monster Hunter World Iceborne gitu kan biasanya itu biasanya untuk update-nya itu adalah jam 7 pagi gitu ya waktu Indonesia Barat Dan biasanya jam 7 lewat 1 saya udah ngecek gitu untuk gamenya, saya udah jalanin gamenya juga dan nggak ada update gitu Dan udah saya restart ps 4 ya pun masih tetap gitu ya, begitu udah uh, beres untuk reboot -nya. Saya jalanin MHW-nya yang nggak ada update gitu kan. Nah, jadi untuk cara mengatasinya adalah kalian cukup klik uh, start atau mungkin option mungkinnya kalau di stick PS4 gitu namanya. Tapi di sini karena uh, hanya ada game yang uh, saya punya gitu uh, Personal 5 yang sedang saya masukin gitu. Tapi versi Jepang. Di sini kita akan klik uh, option saja gitu. Klik option dan sini kita akan klik yang uh, check for update ya. Jadi setelah kalian klik yang check for update itu nanti bakal... Um, Mengecek gitu untuk update Tapi ya kalian pastiin juga untuk uh, connect ke internet ya Untuk MHW gitu untuk saya Itu uh, misalnya jam 7 lewat saat itu kan belum keluar tuh Udah saya restart belum, belum keluar Tapi begitu saya uh, manual untuk yang cek for update Itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba ngedownload gitu ya jadi itu dia gitu untuk cara uh, mengatasinya. Gampang banget untuk cara uh, mengatasi update yang tidak keluar atau mungkin tidak muncul. gitu Udah di restart, udah dijalani juga gamenya. Dan memang kadang-kadang kalau game PS4 itu untuk yang physical ya atau mungkin yang digital juga sama sih ya. Begitu dijalani gamenya itu biasanya update dulu ya kan. Cuman ya nggak muncul. Jadi ya kalian bisa klik options terus kalian klik aja yang for updates. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan teks for watching. Bye-bye.